untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar, Tentunya Baiklah bersahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah info nih bersahabat ya Sekedar mengingatkan bahwa tinggal 28 hari lagi Kita akan menyaksikan Bunda Lesti di acara Dangdut Academy 5 di Indostiar Jangan lupa bersahabat ya kita simak info dari Ibu Siwi sebelumnya yang menginfokan yang mengingatkan bahwa acara Dangdut Akademi 5 di Indosiar akan segera hadir 28 hari lagi tepatnya hari Senin tanggal 6 Juni. Setiap hari nih, persahabat, tiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indonesia Di postingan Ibu Siwi ini pun, persahabat, ada komentar dari Bunda Lesti yang memberikan emot nih, persahabat, ya, dan banyak sekali jawaban komentar yang diberikan oleh sahabat Leslar. Dari akun Hanunah22 mengatakan, Lesti kejora semangat Bundanya Abang Fatih, atau mencari bintang terbaik di Dangdut Academy 5, tuh, ketika support dan semangat ya dari sahabat Leslar. Dan kita lihat juga persahabat ya komentar lain diberikan dari akun Ayuri Kinhofrianti. Mengatakan, Lesti Kejora menantikan juri yang gelis, bundanya Bang El pastinya. Wah, masya Allah banget ya, banyak sekali yang menantikan. Bunda Lesti di acara Dangdut Academy 5 nanti, mudah-mudahan. Bunda El selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kebahagiaan dan semoga menampilkan penampilan terbaik dan kita berharap juga persahabat ya ada Bapak Bilar yang mengisi acara tersebut persahabat ya pasti bakal rame banget ya dan bakal heboh berikutnya persahabat kita simak juga diunggang IGS nya Bunda Lesti yang baru saja memposting ini memposting tentunya iklan Sofi persahabat ya tuh munculnya lewat Iklan bersahabat, ya. Tetap, tetap kita bahagia sekali. Kita doakan semoga apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan. Amin. Ya, robbal alamin. Dan berikutnya juga bersahabat, ya. Kita simak, ada momen spesial di Cianjur, suasana terkini bersahabat jadi ya, Cianjur siang hari ini. Leslar masih berada di, di Cianjur, bersahabat, ya. Tuh, suasana. Di Cianjur memang luar biasa banget persahabatnya, masya Allah masih asri banget, banyak sekali pepohonan, adem dan seger banget persahabatnya, kita bahagia sekali. Leslar dan tim betah banget nih persahabatnya di Cianjur. Semoga tentunya mereka diberikan kesehatan selalu dan semoga ada kejutan dan ada kabar baik yang kita dapatkan persahabatnya. Dan terbaru juga persahabatnya kita lihat di unggahan Lintar. Saat ini terpantau mobil Pengawal Dari Papa Bilar Atau mungkin bersahabat ya hari ini Leslar dan tim OTW balik ke Jakarta Mudah-mudahan ada kejutan spesial bahagia yang kita dapatkan Dan pastinya vitamin-vitamin bahagia Kita nantikan kita tunggu langsung dari idola Tim dan keluarga besar Terpantau bersahabat ya Itu mobil pengawal dari idola kesayangan kita Doakan support yang terbaik selalu persahabatnya untuk Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar, Pastinya kita bagai sekali Tentunya mengidolakan Lesti dan Pilar yang selalu buat bangga Yang selalu bikin happy setiap harinya Kita masih menunggu dan tentunya pasti masih menantikan kabar terbaru dan kabar baik berikutnya di hari ini Jangan kemana-mana persahabat Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik